ketemu lagi dengan saya di channel saya ketemu lagi semoga manfaat kali ini saya akan memberi suatu penjelasan di otone BF4R sehubungan banyak yang menonton kemungkinan banyak manfaatnya kali semoga ada manfaatnya bagi bagi kalian saya hanya mereview aja dan saya sudah pernah pakai makanya uh, penjelasannya ini dia di dalam uh, sensor EMAG Autonic PF4R 4R, itu ada connection connection kabelnya yaitu uh, brown uh, blue, brown hmm, PCC, PDC, blue uh, GND, black, uh, White stab itu stabilizer yang pink dan cat uh, kayak kayaknya nggak di ini deh nggak uh, diikutkan karena kabelnya hanya empat di PF uh, 4 r Yang terpenting dalam connection kabel PF 4R ataupun hmm, BF4 berapa, saya kurang gitu ngerti itu, yang saya pakai itu BF4R yang pakai sistem hmm, ini apa uh, kabel serat optik uh, yang yang terpenting sekali bagi kalian adalah uh, kabel merah, kabel putih dari sensor dari sensor dari sensor ini nih ini, ini, dari sensor ini sensor ini Mana -mana? tuh. tarik-tarik. Tidak gerak, -gerak. Nah, kabel putihnya ya stabilisatornya Anda masukin ke uh, uh, apa? Uh, connection kabel uh, plus 12 di sini. Saya sudah gabungkan kabel uh, dari sensor pf 4 r putihnya digabungkan dengan uh, voltase 12 volt. Kalau ada kurang yakin, saya sudah pasang probe min di warna biru itu sama dengan 0. Uh, saya ini ukur ini uh, itu menunjukkan bahwa voltase 11,9. 8 volt atau 12 lah. 12-nya kurang dikit. Makanya saya uh, yang terpenting sekali untuk kalian kabel putih masuk gabung ikut gabung ke prop merah ke kabel merah ke kabel ini input nih. Kabel input sini ini input voltase. Anda tinggal merubah ke settingan ke, ke, ke saklar set yang tadinya lock ke, uh, kamu ubah ke set kemudian uh, kamu tekan uh, ininya tinon uh, saklar di bawahnya tinon yang kamu tekan uh, tekan tombol on atau off begini tekan ya begini tekan ya begini tekan begini tekan begini tekan ya lah nanti akan, akan ketahuan bahwa uh, uh, sensor sudah uh, aktif atau belum bila mana sudah aktif, sudah ini sudah sudah bisa baca dia akan kita tarik tarik dia akan akan sebentar, saya taruh di sini uh, sini biar kelihatan di ke sini Oke, semoga manfaat. Jangan lupa uh, komen, like, subscribe.